Sebagai anak front-end, seringkali kita dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan data entah itu saat awal project ataupun saat belajar teknologi baru kita sebenarnya bisa menggunakan data palsu dalam bentuk array atau object atau apapun uh, ataupun JSON untuk mengemulasi data asli namun terasa kurang nyata Dua alat bantu berikut yang dapat membantu kita dalam hal mempersiapkan data palsu sehingga menyerupai atau mengimulasi REST API sebenarnya yaitu adalah JSON Server dan juga Mirage JS. Di sini misalkan kita berada di project Frontend. Nah, di sini saya menggunakan contohnya adalah script JS dan ketika misalkan di sini biasanya kita akan melakukan seperti ini ya, pons Rest dengan await fetch, misalkan p local host tiga uh, ribu slash apis slash charities charities await resolution dan kita save. Tentu ketika ini kita jalankan di localhost 5000, maka akan terdapat error, errornya adalah tidak bisa connect ke localhost 3000 nah kita bisa menggunakan yang pertama ada yang namanya json server ini adalah sebuah alat bantu untuk membuat server dengan lebih sederhana, kita bisa Membuat JSON dan kemudian mengemulasi data, mengambil data dari database. Jadi, kita buka project baru, misalkan di sini kita fix server, kemudian fix server, kemudian npm init, ini, lalu npm install JSON server. Lalu kemudian kita buka file dengan nama dpd Ini adalah isi data kita nanti yang akan kita gunakan. JSON server itu must be an object, jadi kita kurung dulu. Ini adalah cerits. Seperti ini atau kemudian ID tiga sampai selesai dan sekarang kita bisa jalankan NPX json server watch DB to json dan sekarang kita sudah bisa mendapatkan API di localhost charities oke okay, dan kita kembali ke server kita, jadi sini tidak menggunakan strcpi tapi menggunakan charities dan ketika kita save nanti kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi error dan datanya sudah muncul sebelum lanjut belajar saya punya dua acara menarik yang dipersembahkan oleh comfess pertama ada yang namanya academy Confess yang merupakan online bootcamp berdurasi 3 minggu yang menawarkan berbagai ilmu dan pengalaman menarik yang didapat langsung dari para ahli di bidangnya Beberapa bidang online academy yang dapat diikuti yang pertama ada User Experience Academy Startup Academy Data Science Academy dan Software Engineering Academy Periode pendaftaran untuk online academy sudah dibuka dari 20 Juni 2021 sampai 11 Juli 2021 Kemudian ada acara kedua yang namanya adalah Competition Confess Competition Confess ini adalah merupakan online kompetisi di bidang teknologi yang dapat melatih kemampuan dan membuat sebuah karya baru Tersedia total hadiah sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan 20.000 dollar dalam bentuk Amazon Web Services Credit bagi para pemenang online competition Berikut adalah bidang online competition yang dapat diikuti Yang pertama adalah Competitive Programming Contest Yang kedua Capture the Flag Yang ketiga Business IT Case Competition Yang keempat Mini Case by BIS IT, Yang kelima Indie Game Ignite Dan kompetisi terbaru yaitu AI Innovation Challenge untuk pendaftaran online competition sendiri juga sudah dibuka dari 10 Juni 2021 sampai 25 Juli 2021. Jangan sampai kelewatan, biaya pendaftarannya gratis, jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan di comfess.id. Sekali lagi, pendaftaran dan informasi lainnya dapat teman-teman baca di websitenya yaitu comfess.id. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara penggunaan Mirage JS. Nah, dengan Mirage JS ini bahkan kita tidak perlu mempersiapkan back end, API palsunya bisa langsung dibuat di sisi front end sehingga tidak perlu menunggu API siap di develop oleh tim back end atau kasus dimana di ketika kita ingin lebih dulu mengembangkan aplikasi di sisi front end. Di sini um, statusnya Sedikit mirip yang membedakan adalah kita tidak perlu localhost, jadi di sini kita hapus saja kita langsung fetch API slash misalkan, dan kemudian kita wait. Dan di sini hasilnya akan tentunya error karena localhost 5000 slash API slash nggak ada 404 dan pastinya dia tidak bisa membaca JSON. Dan sekarang kita akan melakukan instalasi. Kalau di JSON Server kita harus membuat server sendiri. Kalau di sini kita akan uh, membuat server di dalam front end, di, di dalam kliennya. Jadi kita keluar dulu dari project dan kita klik npm install, serve, minres.js. Uh, yes. oke okay, kita jalankan lagi npm run dev. dan kita buka main.js lalu di sini kita akan import create server from express kemudian kita akan membuat server di sini const server sama dengan create server dan server.kit kita kasih api share this dan sekarang kita bisa entry data yang sama ini yang tadi kita gunakan dalam bentuk array saja seperti ini dan sekarang kita sudah punya datanya kayak gini dan, dan sekarang kita ke sini dan mirisnya sudah merespon 200 dan datanya sudah ditampilkan. Jika teman-teman menyukai format video pendek seperti ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan like video ini. Dan jika teman-teman memiliki ide ataupun pendapat untuk topik berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!